Tindakan Nandini tepat dengan memarahi reporter itu. Kenapa dengan media di zaman ini? Seorang pemuda dewasa, tapi yang mereka pedulikan hanya hubungan Dokter Amir dan Dokter Nandini sekarang. Ya, ayah juga ingin tahu. Itu. Apa maksud ayah? Ayah tahu semuanya. Ya, ayah tahu. Kau adalah gurunya dan dia adalah muridmu. Tapi ayah juga tahu kalau hubungan itu perlahan berubah dari caramu menatapnya hari ini. Selama dia disidang di depan media. Dan dia membela Suryodaya. Seperti itulah yang terlihat. Itu tidak benar ayah. Aku. Aku tidak Amin. mungkin. Orang akan membela dirinya. Jika dia ternyata berbuat kesalahan. Tidak ada salahnya jika kau punya masa depan. Dengan Nandini. Nah. Ayah ini. Lebih berpengalaman darimu dalam hal ini Jika ayah melihatmu dan Nandini bersama Ayah melihat ini adalah awal yang baru bagi dirimu Izinkan hatimu terbuka bagi seseorang lagi Izinkan hatimu jatuh cinta pada Nandini cinta pada nandini iya dia hanya beberapa tahun lebih muda darimu ini yang kau inginkan kau hanya merasa cemas saja jangan terlalu dipikirkan lakukan saja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 Asalmu. Begini, aku dari Delhi. Nama lengkapku Dokter Krish Raj. Nama panggilanku Kris. Dan seperti yang kau tahu, orang normal tidak marah padaku karena aku sangat manis. Benar kan bu? Ah, uh, ada pertanyaan lain? Dimana mana kau kuliah kedokteran?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 Kau bicara dengan mereka, kaulah penyebabnya. Keluar dari kamarku, keluar! Kau tidak dengar? Lakukan saja apa yang kau minta. Pergi! Tahu yang sebenarnya Tidak ada gunanya bicara dengan ibu dan ayah Mereka akan khawatir tanpa sebab uh. Maaf e, Aku Nona cantik Mungkin kau lupa dengan syarat ketiga Aku memintamu jangan di dekatku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 saya <laughs> Sudah. Sudah Sudah Sudah buka pintunya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 Masih hidup, jangan takut Sudah Apa yang kau lakukan, sudah Sudah, bangun Sudah Jangan takut, aku tahu harus berbunuh Sebelum racun memasuki aliran darah Kita harus mengeluarkannya dari tubuhnya